Nombor 26 eh run towards survival okey orang takut saya tahu ramai orang takut bila buat prospekty ah uh, dia kata dia takutlah coach nanti orang marah saya you tak you tak buat you buat satu kadang-kadang kan? macam uh, you tak kenal maka you tak tak, tak, tak cinta betul tak so uh, you tak buat lagi you tak tahu so apa yang buku ni cakap ialah, kalau sekiranya you rasa you takut you pergi ke arahnya pergi ke arahnya so that Uh, bukan tanpa, dengan melulu tak you kena buat training juga, kena belajar juga so that you at least you understand apa yang keperluan yang terlibat dalam membuat prospektif dan sebagainya kan so you run towards it dengan hati kata lain, you melakukannya macam saya kata, kalau you nak berjaya you kena collect enough failure eh, kalau sekiranya satu pokok nak subuh dia kena ada apa, selain daripada air, matahari dia kena ada apa Cepat. Daripada air matahari dia kena, kena ada apa? Cepat cepat. Udara. Ha, udara lagi? Baja pandai. Ni macam dah pernah dengar eh. Kan <laughs> ada baja. Saya nak tanya dengan you, baja tu datang daripada mana? Ba baja adalah datang daripada benda-benda kompos, benda-benda yang orang tak yang benda yang telah terpakai, contohnya ha, najis haiwan ataupun ha, ha, apa tu pokok yang dah mati, betul tak? Ha. kalau tanpa baja memang pokok tak boleh nak hidup. Kan? You bagi kasih air, you kasih mat, ada matahari je ya, tak boleh. Dia kena ada baja. Dia kena ada mineral. Sama juga dengan dengan buat atana ataupun buat apa-apa sajalah bila you buat composting dia kena ada baja dia kena ada kotor tu dia kena ada rasa uh, dia kena ada benda yang orang mungkin bagi you filthy sikit dirty sikit kan tapi benda tu yang memberi uh, apa tu uh, pokok segar ada satu cerita ada satu uh, kaedah penanaman yang sekarang ni orang guna tahu tak dia panggil apa punik akuaponik <laughs> ke apa kan jadi hidroponik uh, hidroponik hidro hidroponik. Uh, tapi dia bukan hidroponik pasti tau, dia macam ni. Uh, uh, kalau saya check eh, kalau seperti kata uh, uh, pagi tadi apa hidroponik eh aqua hidroponik. Okay, tapi aquaponik ni uh, uh, dia uh, kalau hidroponik kita tahu kan? Nah uh, ini dia aquaponik. Okey aquaponik ni dia tanam ikan, selalunya ikan tilapia, ikan tilapia ikan tilapia ni akan pergi ke apa kan dia menghasilkan uh, apa uh, Apa dia panggil? Uh, nitrate kan? kalau dulu kita siapa yang kan, saya, saya memang tak pandai lah sebab saya tak pandai nak jaga ikan kan you nak jaga nitrate tu susah betul kan dekat dalam aquarium betul tidak? sangat susah nak jaga nitrate tu kan dia punya uh, bahan buangan daripada uh, ikan tu kan jadi apa berlaku, nitrate tu dia sangat bagus untuk sayur, sayur suka nitrate jadi apa dia buat, <coughs> uh, dia tanam, uh, dia, dia piara ikan eh, dalam 100 ekor tilapia, jadi bila segala uh, ikan tu punya uh, bakteria ataupun nitrate yang keluar, dia simpan tau, dia ada tempat penyimpan jadi dia simpan, dia tak buang, dia simpan dalam tu, maksudnya ada pump, pump masuk masukkan dekat dalam nitrit ni tempat macam tempat bakteria and then lepas tu dia pump pergi ke dia pam pergi ke pokok and pokok tu sangat segar eh ha, ni contoh dia lagi satu gambar dia ni contoh ah ni so sama juga dengan uh, apa tu bila kita buat hatan ini lagi dekat post-waiting kan so you kena ingat kadang-kadang you nak dapat uh, kesegaran tu you kena ada macam saya kata you kena collect a more poly, a lot of failure kalau kalau you tak berani nak collect point of failure, sukses tu tak datang kalau tidak kerana uh, tinja ataupun bahan buangan daripada ikan tu pokok tu tak segar Itu uh, contoh dia kan uh, so collect a lot of failure, kalau dia kata apa berapa banyak failure yang aku dapat hari ni tak cukup, oh tak cukup tak boleh, besok aku kena dapat lebih banyak fail saya ada cakap memang kita selalu mengapa tu uh, ah uh, ang uh, kata kita selalu uh, mengapa tu orang kata uh, uh, cherish cherries eh, kejayaan orang tapi kita juga orang yang berjaya dia tahu dia punya kejayaan tu juga because of ada foundation yang kuat foundation yang kuat ialah dia dah buat banyak kegagalan ah uh, baru barulah dia boleh naik kan uh, itu itu apa yang uh, saya belajar dan saya yakin kalau you nak berjaya you kena ada banyak gagal kalau you nak berjaya you kena collect a lot of no. Eh? Kalau you tak berjaya, kalau you gagal, you tak mampu atau you tak mahu untuk collect no tu, maka kejayaan tu uh, jauh jauh daripada apa yang kita harapkan. So example, eh, kalau sekiranya saya kata, kalau rasa oh takutlah kos, kalau sekiranya orang cakap no, uh, macam ni senang kita. Saya ada cerita dengan Kak Dayang eh tak silap saya. Uh, saya saya ada cerita dengan ramai orang juga eh. imagine kalau kiranya you close satu sale rolling close 550000 collect 3%, 3% okey 550000 dar kali dengan 3% maksudnya rolling 16500 itu adalah potential professional fee yang kita boleh dapat 16500 katakan kalau rolling dapat uh, 70% maksudnya 11,500 itu pendapatan yang ruling dapat. Okay? Kata kalau kalau skiranya 50% uh, dari teka teki berapa persen? Nah, 30% itu 40% ruling. 40% kan? So, 40% coach. Apa so, katakan 40% so tis, tadi dah 11,500 tambah lagi dengan 40% 2000 so dah jadi berapa? Uh, 13,500. Right. Okay. Saya yakin. Berapa banyak rolling, berapa banyak no yang kamu terima sebelum kamu dapat 14000 ni? Banyak je coach, terutamanya Bapa? daripada listing lah, owner listing. Kadang kadang ada yang tak nak lantik kita kan. Ada ada 1000 tak? Apa dia dok, apa dia coach? Ada ada tak 1000 cakap tanah? Tak nak"? adalah. Berapa? Baru dua orang. Maksudnya dua orang tak nak, kamu bayangkan kalau kita average kan, maksudnya satu orang, dua orang yang tak nak, satu orang yes, kan jadi jadi tiga orang. Satu setiap tiga orang tu, setiap tiga orang setiap orang yang kamu jumpa nilai dia lima ribu rupiah. Betul. betul. Ha. Katakan saya kata okey kita tolak situ, itu itu. Orang kata memang orang kata best condition lah. eh Katakan, katakan kalau 1000 bercakap no. Tak mau, tak mau, tak mau. Kalau kita bahagikan 15000 maksudnya setiap setiap satu orang cakap no, kita dapat gaji RM15. Kalau saya cakap dekat sini, siapa yang nak kerja dengan saya? Dia pergi buat call, pergi prospecting, pergi buat viewing. Pergi semak, pembeli, beli pun, pun semua. Kalau setiap kali dapat no, dia, saya bayar dia RM15 jam-jam tu juga. Siapa nak? Semua orang nak, ya, betul tak? Ya, betul-betul. Semua orang nak. Eh, Semua orang kata, every no dapat RM15. Lepas tu saya kasih kamu satu no je. Satu hari besok, kasih satu no. Apa kamu cakap? Eh, coach, takkan satu je. Saya nak 100 no. <tulah> betul tak? <tulah> You nak, you nak banyak, bagi saya no cepat, bagi, bagi, bagi bagi saya sebanyak-banyak no, saya nak banyak no kan kan, bagi saya sebanyak-banyak no nya, saya nak no, saya nak no ha, sebab apa? sebab you tahu lebih banyak no yang you dapat lebih banyak gaji yang you dapat ujung bulan ataupun hari tu, betul tak? Ha, itu exactly mindset yang kita kena buat eh mindset yang kita kena buat Okay, maksudnya saya saya sendiri merasakan ha, dekat dalam uh, industri ni tidak ada uh, selain daripada, uh, saya tak tahu yang lain eh selain daripada apa tu doktor ke doktor pakar eh, doktor doktor biasa kita boleh boleh tapau ah eh, kalau yang doktor yang tinggal dekat dekat klinik keluarga tu semua kita boleh tapau tapi kalau doktor pakar saya tahu dia at par dengan kita ah, nanti kita bincang kemudianlah eh tapi kalau spirinya Uh, yang lain saya rasa tidak ada eh? tidak ada uh, uh, kerjaya ataupun uh, apa tu uh, bisnes ataupun kerjaya atau whatever lain yang boleh lawan kita lah in term of dia punya pulangan uh, pulangan tu tidak ada kerjaya lain yang boleh kalau sekiranya Rolling dah close berapa roll in? 3 tu lah kamu baru join um, berapa? listing eh, apa? close yang mana satu coach listing ya. jual jual lah Bawa oh, jual dua. Ha, dah dua. Baru berapa lama dia jual kita? Kan? Dua. Ha, satu dia co-air dengan kakak, dia adik dia sendiri. <laughs> ha, so, dua. So, katakanlah dua puluh ribu. Baru jual dua bulan. <laughs> Betul tak? Kan? Ha. So, basically, basically memang saya rasa takde, takde, uh, uh, takde Kerjaya lain lah, eh, yang boleh memberi pulangan sebanyak ah, tanam. So jangan takut dengan kegagalan. Imagine bahawa setiap kali kita gagal menghampirkan kita dengan kejayaan. Every time kita gagal, in order for us untuk berjaya kita kena pergi pada ke arah kegagalan tu. Pergi pada ke arah kegagalan. Tu. Eh, and uh, bila bila kita dah apa? Bila dah kita dah cukup. Kita bila dah sampai cukup numbers, kita akan tahu kita akan sampai kejayaan dia. That numbers you need to know. Kan? Uh, you need to know. Numbers tu you yang kena tahu, you yang tahu, you yang boleh cakap dengan saya. Uh, Cause saya rasa kalau saya buat uh, ni, saya punya numbers ialah 500, 400, 300, 200. 200 no saya dapat satu iya, 200 no. Then you boleh tahu lah berapa ringgit no, then you tak akan rasa terkesan orang cakap no tau. Macam saya kata tu lah, saya kasih kamu satu no je sehari, kamu tak nak. Kamu nak lebih, kamu nak seratus no satu hari sebab you tahu kalau you dapat seratus no, you boleh dapat RM1,500. Imagine, that is what I'm saying that jangan berhenti dapat sebanyak-banyaknya, cakap dengan orang sebanyak-banyaknya. Jangan cakap, jangan cakap sikit sebab kita ni Uh, apa tu kita punya bisnes ni, lagi banyak orang kita cakap lagi bagus ha, Sida, Sida kata Tahniah Kak Roling uh, Sida pun masyuk juga kan <laughs> dia pun masyuk juga, uh, Alhamdulillah Insya Allah sekarang ni usaha tengah usaha, maksudnya dia tengah, tengah darah manis kan uh, so uh, semoga closing tu terus berjalan lah eh. so tar, tar, tapi jangan discourage kalau sekiranya you punya uh, apa tu uh, you punya ATP tu tak terus kan sebab kadang-kadang macam tu kadang-kadang kita buat ATP 45 tapi yang yang betul-betul uh, convert pergi ke, ke coding cuma 3 ataupun 2 atau 1 je itu biasa tapi kalau kiranya you ada 5 ada 3 you insyaallah dapat 1 2 3 tapi kalau you langsung you ada satu je you harapkan satu kan lepas tu lu tak lulus apa jadi dengan you you akan jadi distraught discouraged tapi kat situlah adanya benda ni, kat situlah ada komuniti ni, jadi kita sambil kuat menguatkan antara satu sama lain, kan jadi kita apa tu, boleh share, kita kawan-kawan kita kita sepatutnya jadi satu family, saling saling menguatkan antara satu sama lain bukan nak mencemur, sebab tu kalau siapa yang cemur, suka mencemur saya akan nasihatkan dia jangan datang <laughs> Sebab biar dia mungkin ada cara dia, biar dia buat cara dia. Eh? Kita kat sini, kita nak positif je. Yang negatif-negatif, tak apa, tak apa kamu negatif, kamu duduk dekat luar. Kamu buat cara kamu. Saya doakan daripada apa, jauh kan, tapi saya tak nak duduk dekat. Sebab kalau semua asyik nak komplainnya, COVID ni ni, COVID itu kan, menteri ini, menteri belakanglah. lah, apa, itu tak membantu, baik saya kita kumpulkan perhatian kita buat duit eh eh <laughs> orang kata buat baja, buat baja ni Aku aquaponik ni buat baja lagi banyak ikan lagi banyak baja kita dapat tu lah kalau ikan sikit lagi kurang kita kalau ikan dia sikit pokok dekat atas ni tak banyak tu lah lagi banyak ikan lagi banyak tingja dia lagi lagi subur dekat atas ni lagi banyak pokok kita boleh bina haa ingat ni Ambil benda ni simpan dekat dalam telefon. <laughs> ha, anggap ni ah ini post paying ah ini kita punya check yang masuk. <laughs> Okey. Betul tak? Ha, so kalau ikan ada seko ataupun ada ikan ikan ada tapi ikan tu kecil macam ni kan. Dia punya tai pun sikit <laughs> Macam mana nak you nak dapat pokok besar macam ni? Kan? Ha, so uh, <laughs> itu seringan, ha? so uh, very eh? yang kata, uh, setiap benda yang kita perhatikan tu is all about mindset, macam mana kita tengok kalau kita tengok dan kita jadikan dia satu pengajaran yang baik untuk kita kan, uh, kita dapat pengajaran yang baik, untuk, untuk untuk kita benda tu akan menjadikan kita lagi kuat tapi kalau sekiranya kita tengok something and kita cuma tengok negatif je, benda tu akan jadi lagi benda down kan ha, jadi always look macam orang cakaplah eh kan? you look uh, half apa tu half hour half full glass sama adanya half empty ataupun half full ha, tengok kat kat you mana yang you tengok kalau sekiranya orang yang optimis dia tengok half full kan kalau kalau orang yang pesimis dia kata tak penuh ah macam tu eh kan? half empty baik so itu sajalah kita punya sharing dakul 10. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tips tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, dan up serta komen. Kita jumpa lain kali.